Banyak macam lah. Jadi kalau tidak partisikan rapat ke depan, malu tadi kemana aja ngantuk gitu. Ini uh, bukan bukan untuk apa ya tidak ngantuk ya biar-biar semua mengerti. Ini satu kelompok satu daerah satu kelompok kan. Satu kelompok Kira-kira ada ketuanya di sini enggak? Ya? Guru Pak? Ketuanya siapa? Oh Bapak. Oh tiap ya, Bapak ketua, Pak. Oh Ya, tapi nanti kan nanti kita akan bicara mengenai internal control system atau pengendalian sistem pengendalian internal. Jadi nanti Bapak akan menilai sendiri, mensertifikasi sendiri, semua sendiri. Nanti ada yang ditugaskan, siapa yang menjadi inspektor, siapa yang menjadi komisi sertifikasi, nanti akan akan saya diwar di depan Apa tugasnya masing-masing? Dan kalau saya tanya tugas Anda apa, tugas Anda apa, harus tahu. Jadi pada pertama ini tidak mengerti tanyakan kalau nanti sudah bagian papil ke depan main serdiwala, memang tidak semuanya akan saya tunjuk mungkin ada yang tinggal ke tapi pas ke bagian tujuh nggak bisa, bayangin aja, izin. Jadi itu, jadi uh, ngantung kakak Jasi, tapi nanti begitu uh, suhu ke depan tidak tahu kakak nah, Jasi juga yang lain mengetahukan. Jadi saya dari lembaga sertifikasi pertanian organik, namanya Inovis, saya akan menjelaskan prinsip pertanian organik dan sertifikasi Nah sekarang eh uh, karunia pendiriannya karena dia seringnya nyari leher atau gini aja begini apa Bapak yeah. Nah jadi kayak kurang tidur saya kurang pijat Nah biar sampai kenapa pertanian organik ini sekarang itu digalakkan di Indonesia Nah untuk sertifikasi ini ada bantuan Gratis sampai miliaran. Jadi seluruh Indonesia tiap provinsi diberi dana untuk konseptuasi Dananya miliaran. Tergantung untuk uh, termasuk pembinaan-pembinaan. Kemarin uh, saya bertemu dengan Menteri Pertanian dengan Pak Emil Salim, Profesor Emil Salim dan para Dirjen para pejabat membicarakan bahwa di Indonesia sudah rusak lahan itu. Lingkungan sudah rusak. Pestisida racun di mana-mana di lahan pesisir semakin luas ini kita habis tengah diam, nah makanya gerakan organik ini di ini kan di gerakan sekali jadi lahan kritis semakin luas coba bapak kalau memberikan korea e, TSP, KCL, SP 36 KCL kebangan terus-terusan tanpa ada bahan organik masuk itu rusak temen. kacin sudah tidak ada mikroorganisme juga tidak ada ngolak sampul camor coba yang sampul di korea terus, camor kepada kotoran ternak atau nah itu udah hanya semakin beritis, makhluk hidupnya sudah tidak ada, terus lingkungan tercemar, nggak ada pointer ya, nggak ada berlain. kita lihat tidak ada nonton ikan perang banyak racun masuk di situ, residu bahan beracun semakin tinggi, Terhadap kesehatan, nah sehingga ada sertifikasi organik, apresiasi atau penghargaan bagi pahlawan lingkungan. Jadi nanti kalau Bapak disertifikasi, itu Bapak itu pahlawan lingkungan, memperbaiki lingkungan. Nah, sekarang lihat eh, dosis pupuk NPK. Tahun 80 dosisnya itu 268 kg per hektar. Hasilnya 3,8 ton. Tahun 90 pemerintah ini mengejot dinaikkan 403 kg per hektar. Hasilnya naik 5,1 ton. Tahun 2000, sudah udah naikkan lagi, biar hasilnya naik Enggak, malah turun Tanahnya sudah rusak Jadi mau digejakkan, udah Akhirnya di organik itu Kalau yang garis putih itu pertanian biasa ya Naik dulu, akhirnya turun Organik yang merah Pertama dia renang dulu Lama kelamaan si tanah jadi bagus Cacing hidup, pipa hidup Lama-lama dia naik, melampu yang biasa Nah itu lah organik yang lupa Jadi kalau pertama-tama Saya rasanya lebih rendah ya pasti ada stres dulu lama kelamaan akan naik. nah ini organik pestisida racun atau di garut ada kan sekarang tomat kan banyak ya, ya pasti kan begini kan lama kan ya. kalau yang bilang tidak bohong itu bukan petani atau petugas belum pernah ke coba lihat tomat sebelah kanan putih-putih itu pestisida racun yang kiri yang organik bersih nah sekarang ada di atas tuh apel impor hati-hati ya impor tuh Geli ke temporad sekarang pakai logika kita apel dari sananya datang pakai kapal seminggu dua minggu mana mungkin awet kalau pakai bahan kimia Pengawet Nggak mungkin pasti itu bahan kimia pengawet di situ kita cenderung kulit apel ke sehat dimakan masuk ke dalam masuk awet ke dalam rusak badan kita itu pemicu kanker, hati-hati dengan perempuan, di dikerjain, mengendap di payudara, di lain-lain makanya -lain, lain, banyak ee, kanker di situ, penyakit degeneratif, dan pestisida kebanyakan menyerang ke karena otak. Yang eh, ada dari Dgia, ya, eh, petani di sini nggak ada ya, ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada. Ada simpan kereta selembang kalau yang bagi masih gini masih normal pak ada yang sudah gini pak itu bisa cicing gitu terus nah itu sudah kena saraf. gak tau bawa juga ke ini ya. jadi kalau kita mau ngetes tangan begini simpan kereta selembang tahan kalau saya mungkin masih normal masih diam ada yang seperti ini pak gak bisa yang sudah parah ngobrol juga gini kena saraf. gak bisa diobati itu lama kelamaan udah makin menyebar menyebar menyebar dan paling bahaya apa diturunkan ke anak-anak cucu bapak nggak ya, bisa sampai bapak aja kalau nah, sudah orang bunang anak cucu turun itu namanya e, genetik kita gen terpengaruh jadi kalau mau kerja cuci sisida jangan lah berapa terepah ya sembuh 450 anak cucu terus tidak akan hilang hati ginjal bahkan sampai lumpuh kalau sudah gini hati, hati lama kelamaan terus akhirnya lumpuh kempren, rumpuh, ke hati Nah, kalau racun itu mengendap di hati, di ginjal, itu bahaya eh, bahan-bahan kimia beracun. Nih, yang kiri itu kena kulitnya karena kanker kulit pestisida, yang bawah kakinya. Dan banyak bayi lahir cacat yang atas sudah cacat, yang bawah tangan, kakinya ada. Karena genetiknya dihajar oleh pestisida. Di luar negeri mah kegilaran, tapi Indonesia masih digunakan. Jadi bodoh kalau kita masih terus, petani, tetap, tetap, pestisida, pestisida Kita bodoh, ya Mau nggak anak cucu kita keturunan begini? <tuh> Nih, jalan rakyat, dulu bibir suming, kurang biji ternyata pestisida Bahaya tapi. Jadi, e, udah saatnya lah kita berorganik Bagaimana caranya? Dan jangan berarti gula-gula bapak, gula aren yang pestisida racun lagi saya lihat di internet, kalau yang sudah baca internet silakan Penelitian di luar negeri Ini masih ada bahasa Inggrisnya Karena kalau yang tidak percaya ini saya terjemahkan dari bahasa Inggrisnya Ada produk jantan mengalami penurunan testosteron Termasuk sperma-nya. Testosteron itu bapak ibu Hormon pada manusia Laki-laki lebih banyak dari perempuan Jadi testosteron itu lambang kejantanan. Nah, testosteron turun, laki-laki turun, turun, turun, mendekati perempuan, jadinya kemayu, bukan memang panci. Makanya banyak penyal itu yang terkenal sekarang kan gitu, kemayu-kemayu, itu testosteron turun, jadi kemayu. Disebut aja transgender, mengalami perubahan ee, gender, tinggal gagah-gagah, humoris. Nah, jadi ee, sperma juga turun, transversi jadi sehingga keseguruhannya hanya tinggal 10% dan di alam tidak mampu bersaing dengan kodok dia jadi kodok ada benang pesticida kalau bersaing kalah terus nanti juga bapak kalau benang pesticida ada saingan dengan perempuan kalah itu berapa kali semua ya pesticida membuat pengaruh feminin, feminin itu sifat perempuan untuk laki-laki terhadap binatang jadi perbandingan berjalan jantan lebih banyak betinanya. Jadi di atas itu pestisida dapat merubah produk jantan jadi betina sifatnya. Manusia juga bisa begitu. Hati-hati. <tuh> Saya punya teman di IPB, Profesor Ahmad Sulaiman. Pestisida bikin pria kurang jantan. Gara-gara pestisida banyak pria jadi Kemayu Pemaju itu kuberi. Pak di Garut ayah gitu Pak, ayah foto olahraga ya. warga gitu Ayah tuh Pernah masuk kan? Belum Belum Olahraga badannya gedenya Coba ajak ngobrol Tapi tiba tidak semuanya ya Tapi kalau ingin Islam coba ajak ngobrol Gede-gede, tapi nyusupinnya kayak apa? Gede itu karena ingin-ingin seksual, ingin hukum hmm. ini Tapi burungan tuh badan besar itu jantan. Gitu. Jadi baca jenis itu bukan-bukan pria-pria. Itu makanan berpetisida bisa bikin pria berubah kelamin. Jadi ya sampai ada yang dioperasi jadi perempuan. Karena e, dia sudah sifatnya juga perempuan, perasaan perempuan, kalau lagi game eh kapur ke perempuan juga enggak, sama gitu. Bahaya. Nih pernah tahu ini? Kalau anak putra nanti ketik Baby wijaya ada yang tahu kan Baby wijaya di TV sering itu cantik tapi laki-laki jadi -laki perempuan Indonesia ini ratu kecantikan Kanada yang tenar laki-laki itu jadi perempuan aslinya lubang kiri itu mau di Indonesia banyak beberapa negara jadi sudah sudah hal, -hal yang biasa laki jadi perempuan itu itu jadi jangan sampai di kita itu banyak lagi nih ini wijaya Jaya terus saliva kamu panggung ubah tuh, tapi pas ketimbangin jadi ya itu laki-laki dia cantik begitu, tapi dia jiwanya sudah jadi perempuan Jadi jadi serbuan rahasia ini udah udah terasa semua. <tuh>. Ini. ini di luar juga pestisida memicu kanker otak dan leukemia pada anak-anak. Nah itu perlu-perlu kudu nya udah. Nah sekarang di Garut, saya dilihat di Cibideh, sudah begini, di Garut juga Pek itu bukan hanya satu jenis, ada tiga jenis dicampur Betul ya? Nah itu kalau katanya pasti iya, kalau yang belum pernah ke lapangan pasti benar Dicampur tiga, ada yang ke lima jenis Pukuk dengan situ, kesitu Nah gantar, terus nyemprotnya bukan lagi pakai sprayer Dengan atau yang nama abang Brrrrrr, jadi jadi bukan menyemprot, memanglah, mengguyur. Selama di buyur nah, Jadi kalau tidak ordani kita mau gimana? Ini, ini bahaya sekali, kita sudah dibodohin terus Ada yang pernah ikut uh, sekolah lapangan uh, PHT ada disini? Belum ada ya? Bapak pernah SRPHT ya? Sure, PHT, ya? Yeah. Katanya SRPHT itu bagus ya yeah. Disidak ditekan Penelitian dari Bank Dunia Pak. Ini SLPHT dari garis, -garis ini nih ya Ini penelit, uh, uh, pengadaan SLPHT terus diadakan naik dari tahun ke tahun Tapi penggunaan prestisida lihat, ikut naik Karena apa? Di SLPHT itu salah satu cara, cara pengendalian terakhir adalah dengan prestisida Gitu ya? Nah saya di depan Menteri Pertanian dan Pak Emil Syarifah dekat Pak Hapus prestisida Wow oh, Menteri Pertanian mulai rame selama di PHT itu ada pilihan terakhir ada orang yang mah yang pilihan terakhir udah pak, udah aja uh, expedisida jadi naik terus expedisida ke sejarahnya PHT jadi ada orang udah, tidak dengan expedisida nggak boleh belum mikir, gitu, jangan jangan sekali akhirnya saya ramai waktu itu dengan dirjen wah itu bagus, kita debat bisa 2 hari 2 malam ada ya, orang yang benar dan penyakit kita itu apa? Lalu tahu saya pernah kuasa di dobat oleh para pejabat Ternyata para pejabat kita itu menjadi komisaris di perusahaan bisnis kita Tahu komisaris itu orang penting Ya, kebetulan saya di sektor Manusia diberi kuku Tuh, organik Tanya, ada komisaris saya, gak ada gajinya sebulan Pernah di pegawai negeri, eh, pegawai negeri Pegawai negeri? Tadi orang 40 juta, sebenarnya Komisaris dalam 40 juta sebulan Cepurang tiupainya, di murah dicairkan, motor motor Dua puluh juta banyak angka-angka aja ya banyak tamu Itu dari satu dan beberapa teman Jadi rusak kita itu Pejabat yang harus mengatur ya, Udah sih di situ. Jadi udah, muter lah ya. Nah jadi uh, Jangan mikir orang lain Saya senang dana lagi Mulai dari diri kita sendiri Udah padunya kita mau begini, Kita organik-organik aja Tapi nanti uh, ujiannya dari di kepala dinas-dinas tuh datang perusahaan kadinas, bida-bida, ambil kita mau apa, merayap apa ya, makanya orangnya juga sekarang menulis kuat-kuat itu cuma, nih pesticida di Indonesia, tahun 86 jumlah formulasi ya, formulasi jenis pesticida 371 jenis, tahun 86 tuh, udah banyak, udah ramai, dan disitu terjadi kerusakan lingkungan di Indonesia, karena tahun 85 dinyatakan persoal sembah pangan oleh K.O. Barang-barang menggunakan prestisida dan bukti sudah tinggi. 10 tahun kemudian, jadi 520, wah pemerintah hebat, ada deregulasi, diatur oleh pemerintah, setidak 2001. Nah itu 2000, 1200, dan sekarang, 2012, 2708 di Indonesia. Sekarang kalau lihat, ada teman kerja di perusahaan prestisida, bener-bener, pasti bener orang baru masuk wajahnya udah 10 juta, 8 juta juga di mobil gitu jadi batinnya gede. saya pernah <tuh> didatangi oleh suatu partai politik datang bagus, bagus, pokoknya negeri, gitu ya mau gak jadi direktur direktur anak siapa? saya dari partai Anu, partai Gede saya akan bikin partai investisida satu hektare luas. Caraan aku mah beli di Cina, di Cina kan murah, di packing dia tuh murah, dijual sepuluh kali lima mah, lah Bapak mau nggak usah bikin, -bikin. keluar pegunungan itu dijamin. Eh gak mau saya, saya untung lingkungan gak, udah lingkungan rusak, siapa lah? Nggak, nggak siapa ekstrim atau nggak mau gitu deh Tapi ada yang siang saya, ini banyak cerita lah kejanggalan tuh. Rumah saya itu sederhana. Saya lewat profesor, doktor, insinyur MSc golongan, melayani ke Indonesia, pernah golongan ke saya, mohon, kepala dinas terpengguna ke ya, mau ngeleher ke saya mah, kalau sama ada, sama ada Bapak golongan berapa? 3, 3D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saya 14, 17, 18, 17, 18, 18, pangkat 18, ada orang-orang ya, 18, -orang mau oh, udah mentok merongan gelar udah dihakan semua main semua dari masukan di BTN kebetulan tuh berkunjung bapak di sini sih ya ngeluh eh strategi saya di sini strategi apa, Pak? ke kamar mandi deket, ruang makan deket, kamar tidur deket, ruang kamar deket, penyediaannya anak tidur istri saya tiga anaknya bukan istrinya, oh, akhirnya si Cina itu pak kalau bapak di Malaysia atau di luar itu tidak akan begini nasibnya. sekarang ah dasarnya nikmat begini. akhirnya apa coba rezeki. Nampu mobil saya kan es pas, es pas kayak eksekutif pas pasanya. terus saya diparah sih masih naik datang ke saya, datang mau mobil mobil. akhirnya datang ke kantor saya, saya nawang. bapak bisa nggak kalau saya perlu diundang, ngobrol, yang apa apa pas pulang, pak ini mobil uh, pakai aja semua pak. Dikasih Innova, teman-teman Buat apa ini katanya Pak? Enggak, kita tidak ada ikatan Saya senang sama Bapak Mata-mata, bu saya pakai Innova-nya tuh, bu Jadi Jumlah Saya tanya, apa motivasinya? Saya tidak mau terikat Tidak ada Saya suka dengan, dengan, dengan bapak yang keras kepala Di umum-beri umum umum. bapak pakai Hanya dia itu apa? tugas saya Kalau dia punya ide, mau membuat suatu produk apa Bapak saya, udah kritik saya jadi tugasnya ngeritik Marenak Marenak bikin IP, ini apa, ada pelaku perangkap apa-apa, coba saya kritik Dan kerennya kritik-kritik, baliknya dibalik duit nih, Mobilnya dia mau Tapi saya tidak mau ada perjanjian apa Sebenarnya mobil saya pakai, hmm, silahkan, dia itu gak rejeki Mana itu pemajikan Bu, itu mah hebat pemajikan Ditanya, itu mobil dimana, korupsi lain, walah Amit-amit memenangkan duit gitu Oh iya, iya, iya, tambah iya, iya, iya, iya, iya ini mau mobilin Juman, bingung nggak tuh kalau lagi bisa mobilin loh, di gajiannya juga gitu? jadi ribut. Nah, jadi saya tuh gini lah, jadi kalau orang yang lurus jangan takut kelaparan. Jadi, gimana ya rumah Nah, ini lihat persisida gas sekarang ini di Indonesia, preto begitu Dan akan terus naikin, terus naik di mulai jam tuh. Karena apa? Di luar negeri sudah tidak dipakai. masih di Indonesia masih diterima. Gitu masalahnya. Nah sekarang kita bicara mengenai organik ya, Pertanian organik Pertanian organik di Indonesia itu ada tiga Satu, budidaya organik menurut standar nasional Indonesia Sudah ada aturannya Keduanya disebut Leisa Nah nanti banyak orang mengapa itu Leisa harus tahu Bahasa Inggris ini Low External Input Sustainable Agriculture Leisa Di sana masih boleh menggunakan pupuk kimia defisida, ya boleh, tapi hanya sedikit tapi sudah banyak menggunakan bahan organik yang ketiga